Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. <SILENCIO> Assalamualaikum guys. Wow, kakak ganteng kembali lagi guys. Kita bakalan ngeplok lagi dan bertanya-tanya pada masyarakat yang ada di sini. Mudah-mudinya termasuk itu. Kami bertiga hari ini karena kami butuh kameramen jadi saya pinjam kameramen teman saya. Pak Ji Millennium. Kita hari ini akan melanjutkan pertanyaan pertanyaan yang sangat yang kami tanyakan tapi, kenapa saya sendiri? Dikarenakan dia sangat jauh, Dan saya di sini masih di desa Seri Bandung, guys. Banyak sapi yang berkeliaran, Bapak panggil. Oke, guys, tak perlu berlama-lama lagi. Kalau berlama-lama, kegantengnya akan hilang. Kita lanjut saja manis enggak? manis enggak? manis enggak? manis mas Amca gitu <tik> oke okay. langsung saja guys Tapi di begigit Ini kawan aku baru aku icam namanya Jenny Indy. Selamat malam Kami hari ini bakal bertanya kepada Anda pada mariitulah. <laughs> Oke. Okay. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Menurut uh, kepanjangan yuk. Sometimes I wish that sabar-sabar. Atau <laughs> kepanjangan RT. Oke. Tahu. Tidak tidak tidak tahu. Oke okay, guys, mereka tidak tahu guys. Okay. Siap. Terima kasih ya. Halo guys, Jumpa lagi sama saya guys. Saya namanya Musa. Salah eh. <tulah> lagi. Oke okay, guys, hari ini saya mau bertanya kepada dia. Teman saya baru Perkenalkan dulu. Dan saya Edo. Nah, ini namanya Edo. Tinggal di mana? Tinggal di Sri Tanjung Sri Tanjung, Oke, okay. masih sekolah atau ini? Betang. Oh, baru taman eh? ya? Oh iya, iya, Sekarang saya ingin bertanya kepada Edo, apakah Edo tahu tentang hal ini? Oke, okay, kita langsung saja. Kalau kepanjangan RT, RT, RT. Nah, rumah tangga si deh, si hampir benar itu sebenarnya, tapi ada yang salah sedikit, sih. Oke, okay, gak apa-apa, tidak tahu. Jadi, gak tahu. Oke, okay. ya, tidak tahu, guys. Oke, okay. kita langsung bertanya ke peserta yang lain. Halo, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ye, enggak tahu kamu kami mau ngapain ye, cuman di baik ye. Perkenalkan lu, siapa nama? Nama saya Rizky Rizky sebenarnya? Bagus. Marihum. Oke, akhirnya Pak bisa bicara juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan tanya kepada mereka berdua. Oke, kita langsung duduk bareng saja ya. Oke, eh uh, kami ingin tanyakan itu tentang RT Nah, ya, RT itu kepanjangan Apa? Apa kesungkatan? R dengan T Apa yang nama? R R, R Rumah tangga Ah, hampir benar Hampir ah, benar Tangganya yang benar <tongan> Rumahnya itu tahu Keton <tongan> <tongan> Oke, okay, mereka tidak tahu guys Jadi kita akan cari orang yang tahu tentang tahu RT itu semua Oke okay, satu pesan uh, kedua mulai ini, ini. <laughs> kedua mulai <laughs> kedua mulai uh, semoga tahu dah semoga tahu cari tahu pada orang yang tahu okay. bingung ya kejut aku juga bingung ya Oke guys rupanya dia tambah tidak jelas berikutnya yeah. kita cari lagi <laughs> cari lagi orang yang lain hey. Oke okay, guys Halo Halo oh. kami mengamalkan tangan kami berjumpa dua kali Terima kasih Kami akan perkenalan lagi Tinta dan diri Tinta Sama kaya Oh sama kong Goyet aja itu Oke dong Selamat pagi dunia tipe-tipe Toto toto Apa lu ngeliatin gue emang gue pipi Oke guys Hari ini kita akan bertanya lagi kepada mereka berdua yang saya sudah tanyai Pertanyaannya sangat important kali RT, Abung lepas pembina rumah hologram bersama saya guys jadilah halo perkenalan ini teman saya sendiri Oke mereka tidak tahu guys Oke dua kali tidak tahu Oke okay. Terima kasih terima kasih Teman-teman saya dapat teman baru kenalkan diri Anda Hai, perkenalan hai, Eh, kah? perkenalan hai, hai, hai, hai, Nah, hai, hai, hai, hai, nama saya Arif Rahman Namanya Arif Rahman hai, ya, hai, kan baik hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Dari hai, hai, hai, hai, kuliah di? di... di dan ingin saya tanyakan adalah simpel sekali. Kepanjangan dari TRT. RT. RT itu tetangga. Apa? Perukun tetangga. Gimana benar gak tuh? Benar gak tuh? Benar gak tuh? Oh ya, benar gak tuh? Benar. Oh benar. benar, -benar. benar. Oke okay, siap. Anda dapat ranking 1. Oke, okay, mantap. Terima kasih. Oke. Okay. Yang punya waktu ada? Ada ada. Dadah <laughs> okay. Halo guys, pengurus rukun tetangga ini atau yang biasa kita sebut dengan singkatan R dengan T RT merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat Memang ada beberapa orang yang lupa akan kepanjangan RT ini dalam kehidupan bermasyarakat kita perlu adanya RT dan juga RW dan pengurus yang lainnya dari bincang-bincang kita bersama teman-teman tadi kita belum menjelaskan apa tugas RT tugas ketua RT ialah sebagai berikut tugas ketua RT yang pertama membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tugas RT yang kedua, memelihara kerukunan hidup. Tugas RT yang ketiga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan inspirasi dan swadaya murni masyarakat. Itulah guys beberapa penjelasan tentang RT dan juga tugas RT tersebut guys dan juga RT ini digaji guys cuman gajinya tidak seberapa terima kasih guys sampai ketemu lagi halo guys nah, halo guys Bapak berbicara pada dikau dengan suara lalu ya Allah, benar Tadi kami sudah bertanya Dan ternyata Ada satu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut RT Siapa nama tadi? Arif Arif Arif apa? Ar Rahman Ar Rahman Nah Apa kau? Oh dikau? Oh Kakak ganteng kedua Tama oh. Kenalan lagi? kenalan lagi Nama saya Bocil ah, Bocil okay. oh. Nama saya Udin Udin sedunia Udin yang pertama namanya Awal Udin Mantap kali Udin yang kedua namanya Nah tak tahu eh Tak tahu Udin Udin Namamu Nurak tapi bohong bohong Oke mantap Oke guys Dadah dulu Dari mana Dari Bandung Oke dadah Selamat menikmati hidup Anda. Oh. <laughs> Oke okay guys, kita akan pulang guys, dikarenakan sudah malam dan maghrib akan menjemput kita. Oh menjelang maghrib. Oke. Okay. Lihat guys pemandangan guys, indah sekali guys. Senjanya guys. Oke okay guys, kita pulang dulu guys, sampai di sini dulu vlog hari ini. Dan jangan saksikan video saya yang selanjutnya guys, video kami yang selanjutnya. Kami hitung sampai tiga. Kalau tidak dihitung sampai tiga, kami tidak akan pulang. Tiga, dua, Balik. sudah sudah dua, dua, dua, Sudah, balik. Dadah!